Spesial juga tentunya untuk hubungan lestian diskital, persahabat ya, yang merayakan hari raya Idul Fitri hari ini, para sahabat, ya. Tentunya Bang Mimin ucapkan untuk kalian semua selamat hari raya Idul Fitri 1442 hijriah, ya, sahabat, ya. Mudah-mudahan kita kembali ke fitrah dan tentunya mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Baiklah para sahabat untuk kabar pertama kita lihat aja ada unggahan terbaru para sahabat ya Wow tentunya kita lihat kebahagiaan dari Lesti para sahabat yang merayakan hari Raya Idul Fitri bersama keluarga besar di rumah para sahabat ya Terlihat manja banget sama mamah nih Tentunya spesial buat kita semua melihat tentunya kebahagiaan dari Lesti para sahabat ya Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan amin Ya Rabbal Alamin Selanjutnya, juga di sini ada unggahan terbaru dari akun Instagram Abang Rizky Bilar. Apa sahabat, ya, kita lihat aja di akun Instagram pribadinya Abang Rizky Bilar mengunggah postingan foto terbarunya. Apa sahabat, ya, ini tentunya spesial banget buat kita. Penampilan Rizky Bilar hari ini sangat keren dan cool banget, -sahabat, ya, Wuh, tentunya membuat kita semakin bahagia aja melihatnya, tentunya ini adalah calon imam Dedek Lesti Barsabat ya aduh, makin ciut makin menggemaskan aja nih dalam postingan sebut juga tentunya Bang Rizky bilang musahkan sebuah kalimat kesen yang dikatakan, ketika tangan tak mampu menjabat, ketika kaki tak mampu melangkah, hanya hati yang mampu berbisik, mohon maaf lahir dan batin selamat idul fitri, cobas dari podcast WA katanya <laughs> Mohon maaf atas kesalahan yang telah ataupun belum saya perbuat tuh persahabat ya. Tentunya sama-sama kita saling memaafkan. Mudah-mudahan tentunya kita di hari spesial ini selalu diberikan kebahagiaan amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya di persahabat ada vitamin Kiot Vitamin Segar Vitamin Bahagia. Persahabat ya tentunya dari idola kita. Kita lihat aja nih ini spesial banget Rizky Billar video call bareng calon mertua ya Hayah Kejora Tentunya video call bareng Rizky Bilar Aduh manja banget nih Tentunya Rizky Bilar meminta maaf langsung ke camer, Pak Sahabat ya Spesial hari lebaran tentunya kita dibuat bahagia banget oleh idola kita ini Makin kesini makin menunjukkan kebahagiaan dan kekiutannya bareng keluarga para Sahabat Yang mudah-mudahan secepatnya Dua keluarga antara keluarga Bang bidan dan Lesi Keciora cepat dipersatukan. Amin. Ya robbal alamin. Kita masih menunggu kejutan barunya para sahabat. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya dari idola kesayangan kita. Mungkin ini dulu informasi di pagi hari ini bagian tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bang menu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.